Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang P3K, selamat datang kembali dan bertemu dengan saya Abdirman Sa channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang kira-kiranya akan mengikuti uh, seleksi P3K khususnya pada malam hari ini kita akan membahas profesional guru kelas SD materi IPS. Ayo langsung saja kita ke soal nomor 1 lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode pembelajaran tersebut, Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan B. manajer yang mengatur dan mengolah sumber belajar, waktu dan mengorganisir dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Baik, teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana yang cocok jawabannya untuk pertanyaan metode Tersebut guru memiliki peran yang sangat penting, kira-kira yang mana? Baik teman-teman, kita lihat pembahasannya. Jadi teman-teman, tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif. Agar peserta didik dapat belajar mandiri Guna menyalurkan rasa ingin tahunya Sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan Jadi teman-teman pembelajaran inquiry itu Pembelajaran yang mengungkapkan atau menuntut siswa untuk menemukan hal-hal baru Nah tugas guru atau peran guru dalam kegiatan pembelajaran inquiry uh, Sebenarnya bukan dalam inquiry saja teman-teman namun, pada pembelajaran di kurikulum 13, bahwa guru itu tidak lagi menjadi sumber informasi atau sumber belajar. Jadi, guru itu hanya mengarahkan. Kemudian, guru menjadi fasilitator, ya teman-teman. Jadi, memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, jawaban yang cocok tentunya adalah... A. Ah, fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Selanjutnya nomor 12 atau selanjutnya ya teman-teman. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5, di SDN Ciputat, 7 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Selatan Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu-kartu lain untuk jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi tiga kelompok-kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan Model A. Mencari kesamaan konsep B. Bertukar pasangan C. Menyatukan gagasan atau ide D. Merumuskan jawaban E. Mencari pasangan Teman-teman, terkait dengan pertanyaan ini, kira-kira jawaban yang cocok adalah Oke, teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi, pembelajaran di sini yang dilakukan oleh Ibu Suti itu model pembelajaran make a match. Ya, teman-teman. Atau, ini langkahnya kita lihat dulu. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu kartu soal dan kartu Lainnya berisi jawaban, setiap siswa mendapatkan sebuah kartu Setiap siswa memikirkan jawaban soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditemukan Diberikan poin setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari kartu sebelumnya. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan model make a match ini, maka uh, jawaban yang tepat itu adalah mencari kesamaan konsep, tidak ya teman-teman. Kemudian bertukar pasangan, juga tidak. Kemudian menyatukan gagasan ide, tidak merumuskan jawaban, tidak mencari pasangan iya. Jadi dalam pembagian kelompok ini kelompok yang diberi soal dan kelompok yang memberi jawaban, nah, yang memberi jawab, yang memegang kartu jawaban harus mencari pertanyaan yang sesuai dengan jawaban. Sebaliknya yang memegang kartu pertanyaan harus mencari jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya ya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah e. Mencari pasangan. Baik, soal selanjutnya, teman-teman. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E, menonton film kolosal di bioskop. Teman-teman, kira-kira mana yang merupakan uh, pembelajaran secara langsung? Kira-kira, teman-teman. Baik, kita lihat pembahasannya, teman-teman. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan, baik itu artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti frastasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Jadi, kata kunci sebenarnya pada pertanyaan ini, pembelajaran langsung ini teman-teman. Yaitu siswa itu merasakan sendiri, ya. Jadi jawabannya cocok, tentunya adalah melakukan studi lapangan ke situ sejarah. Jadi datang lang langsung, jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman pejuang P3K, guru kelas, soal selanjutnya. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka metode pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta-peta benda langit B. Google Map berbasis Android C. Peta tematik berbasis Android D. peta buta berbasis multimedia E. Animasi tentang revolusi bumi teman-teman nah, silakan dipilih jawabannya, nanti kita cocokkan setelah pembahasan. Iya, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu teman-teman. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia di berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dari Google Map belum ada dalam Android. Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Jadi jawaban yang cocok adalah C. Peta tematik berbasis Android ya teman-teman. Jadi teman-teman uh, guru maupun siswa bisa menginstal peta tematik berbasis Android ini ya teman-teman untuk uh, Pengaruh musim di Indonesia ya. Oke, okay, soal selanjutnya teman-teman. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan, pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya, B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date, C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat, D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis, sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Teman-teman, kata kunci di sini adalah pengetahuan kontekstual. Jadi teman-teman silakan pilih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik kita lihat teman-teman pembahasannya Jadi pembelajaran IPS yang kontekstual pengertiannya Pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep serta fenomena sosial dan budaya Yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat Dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktik Bagi peserta didik untuk mendapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya dalam merancang pembelajaran semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Maka berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual, maka jawaban yang cepat tepat adalah ya A. Jadi kontekstual itu pembelajaran yang disesuaikan dengan keberadaan peserta didik ya, baik itu sosial budaya maupun lingkungannya. Jadi kontekstual menyajikan pengetahuan fakta atau kebenaran fenomena atau kejadian yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran serta sesuai dengan kontekstual budayanya jadi peserta didik bisa merasakan dan tidak merasa terlalu asing dengan uh, materi yang diajarkan ya teman-teman baik selanjutnya pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif Nilai ketuhanan, filosofis dan praktis Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual. Yang berkembang pada diri siswa D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa Teman-teman, silakan dipilih jawaban yang cocok atau paling tepat untuk pertanyaan nomor 16 ini Baik teman-teman, perhatikan dulu E, pembahasan berikut, dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Melalui pembelajaran IVS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan, sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena. Jadi jawaban yang cocok berdasarkan pembahasan ini untuk soal di atas adalah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana Jadi ini sebenarnya ya teman-teman uh, Arah dari pembelajaran IPS sebenarnya Jadi menyiapkan peserta didik agar mampu mengatasi masalah dalam kehidupan Ya. Baik teman-teman, soal selanjutnya Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih Maka peserta didik memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sekitarnya Pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme, karena peserta didik dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses, untuk menumbuhkembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas, yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas, sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kebajuah. Teman-teman, silakan dipilih jawaban untuk nomor 17 ini, kemudian kita samakan dengan pembahasan di bawah berikutnya. Oke, okay, teman-teman lihat pembahasannya. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual ya, teman-teman. Karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya. Serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Jadi jawaban tepat adalah C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Jadi itu ya teman-teman, jawabannya, ini kata kuncinya sebenarnya sudah ada di sini. Fakta yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi memang peserta didik harus menganalisis dan memahami dan sesuai dengan lingkungannya ada teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk digunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS. Khususnya tentang... A. Bentuk dan kontur permukaan bumi B. Kegiatan memenuhi kebutuhan C. Interaksi manusia di masa lampau D. Lembaga-lembaga ekonomi modern E. Kegiatan jual-beli secara langsung Jadi teman-teman silakan dipilih untuk jawaban soal ini Kata kuncinya saya kasih tahu dulu teman-teman ya Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar dan silakan dihubungkan agar lebih kontekstual ya, teman-teman. Baik, kita lihat dulu pembahasannya, teman-teman. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual-beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Jadi, teman-teman, jawaban yang cocok untuk pertanyaan lokasi sekolah yang berada di sekitar pasar sebagai sumber belajar adalah. Iya, betul sekali. Eh, teman-teman ya, jadi secara kontekstual, agar agar peserta didik kita dapat merasakan langsung, kemudian pembelajaran kita betul-betul kontekstual, maka sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang kegiatan jual-beli secara langsung. Karena kita berada di dekat pasar ya, teman-teman. Jadi, peserta didik kita dapat merasakan langsung. Oke, nomor selanjutnya. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antaranya negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Mensejahterakan jumlah umat manusia untuk memupuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jadi, teman-teman silakan pilih jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Kemudian nanti kita cocokkan uh, dengan pembahasannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman. Baik, teman-teman perhatikan dulu pembahasan berikut ini. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang, memen yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan, agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Ah, jadi teman-teman, kata kunci di sini adalah kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia, karena yang tepat adalah upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Nah, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kata kunci di sini juga pertumbuhan penduduk semakin banyak membawa permasalahan yang sangat kompleks ya teman-teman. Jadi semakin banyak jumlah penduduk kita maka Semakin besar sumber daya yang dibutuhkan, ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jika jumlah penduduk semakin besar, maka kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah atau pemukiman juga semakin banyak. Jaka yang tepat adalah D, ya teman-teman. Oke, soal nomor selanjutnya. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah... A. Perubahan budaya dalam bekerja. B. Perluasan suatu area atau wilayah. C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. D. Penyebaran IPTEK yang merata. E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan soal di atas. Oke, teman-teman, kita... Baca dulu, atau kita perhatikan dulu pembahasannya, agar kita nantinya dapat menyimpulkan mana jawaban yang paling cocok, ya teman-teman. E, tiga peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi: a) perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan; b) perluasan areal atau kawasan kota; c) perubahan cara hidup. Sebagai orang kota, dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi tidak lagi hanya berbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan Melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas Jadi teman-teman, jawaban yang cocok e, untuk menjawab pertanyaan Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara sedang berkembang Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah perluasan suatu area atau wilayah. Dengan banyaknya masyarakat yang pindah dari uh, desa ke kota atau urbanisasi ini, maka akan terjadi perluasan wilayah-wilayah yang ada di kota. Ya, teman-teman, uh, itu untuk jawaban pertanyaan ini. Uh, baik, teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman yang sekiranya akan mengikuti seleksi P3K, khususnya pada uh, video kali ini, uh, materi IPS untuk guru kelas atau guru SD. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, uh, dukung channel kami, Firmansa. Semoga bermanfaat, dan teman-teman lulus P3K pada tahun ini. Terima kasih.